Uang seribu dapat apa ya? Ini dia kain lap anti minyak, mudah memberbersihkan minyak yang menempel di piring dan di wajan. Ini dia ukuran panjang dan lebarnya.